cek, cek, cek gambar Halo teman-teman Selamat datang kembali di channel cek gambar Dengan saya Morifahrul di sini kita akan mulai saja buat video tutorialnya Hari ini kita akan buat sebuah denah ya 6x10 Jadi pertama-tama yang mesti kita perhatikan adalah layar teman-teman Jadi saya akan memberikan tips untuk membuat denah itu Kita perlu membuat layar, beberapa layar jadi kita buat dulu LA enter. Nah, kita buat layer baru di sini teman-teman. Kita buat misalkan layer satunya itu dinding ya, dinding jadi kita buatnya wall. Wall itu saya ketik di sini P 01 atau lebih simpelnya pakai angka aja teman-teman. Nanti teman-teman mau ganti itu seperti apa. Ini saya cuman kasih tips untuk tebal tipisnya garis. Jadi ini layar yang tipisnya saya kasih kode AA01 misalkan. Terus saya buat lagi layar barunya AA juga 02. Terus layar baru lagi di sini AA03. Nah, jadi di setiap layarnya ini kita buat garis dimensi yang berbeda. Untuk layar satunya kita buat 13. Nah, layar yang besarnya kita buat di 25. Layar duanya. Terus layar yang lebih besarnya lagi itu kita buat di uh, 30 aja teman-teman. Di uh, ini layer 0-nya kita buat di Uh, 09 aja oke okay, teman-teman kita buat di ini aja ya kita pasang di A1 layer diff defaultnya jadi nanti kalau untuk kita pasang asiran kalau enggak asiran kita buat baru lagi ya teman-teman ini asiran itu hh aja hh00 jadi untuk asiran kita bikin dia lahirnya tipis teman-teman berdimensi juga asiran juga terus warnanya kita bedain ya mungkin warnanya kita kasih warna coklat terus untuk yang air lainnya kita kasih oh, untuk dinding ya dinding dalam ini mungkin warnanya abu-abu ini boleh dan yang layer 2 nya dibiarin putih aja, layer tiganya yang tebel itu kita kasih dinding luar itu warna yang agak kontras ya. Apa ya? Hmm, mungkin warna merah kalau teman-teman. Begitulah. Yap. Selesai kita buat dulu recehnya nya Nah, ya, kita pakai skala cm-nya teman-teman, 6 kali 10 6 x, ya, 10, 10 meter jadi ini sudah kita export tebelnya 15 cm nah, untuk rumah-rumahan sederhana biasanya di belakang ini dikasih spare eh, 150-2 meter teman-teman untuk dapur dan kamar mandi jadi kita mulai dari belakang dulu ya 150 bagian sebelah sininya kita mau dibuatin kamar mandi teman-teman yang ini dapur jadi yang sebelah sini kita offset lagi 2 meter nah kita tarik di tengahnya teman-teman seperti ini cukup untuk kamar mandi sendiri kita buat 180 saja teman-teman nah jadi dia ada spare buat pintu ya Nah, di sini kita masukin ini kan dia 2 meter ya kita hapus yang ini terus kita bikin kamar mandinya dulu temen-temen jadi kamar mandinya ini check offset ini kesini ini kesini jaraknya 150 temen-temen kamar mandi ya ya 15 buat dinding ini hapus bingung belakang ini kita offset lagi 15 nah ini juga garis yang mutus di sini kita X nah kita satu terus yang di bagian sini ini area sini dapur ya teman-teman atau kasih sing kita kasih sink nah, kita gambar pintu dulu teman-teman kita bikin pintu itu REC hmm kurang 90 kali 90. Terus kita offset lagi. Eh, export dulu set 5 cm. 5 cm. Ini juga di offset 15. Seperti ketebalan dinding, teman-teman. Nah, ini kita gar buat garis lengkungnya, yaitu k enter. Nah, ini sudah jadi. Ini kita offset lagi ke dalam buat daun tidurnya 3 cm. Terus kita trim yaitu ini, ini, ini, ini kita trim teman-teman nggak diperlukan sisanya kita hapus e, enter oke okay, kita grup g enter lalu group, grup Nah untuk pintu kita kasih layar apa ini pintu ini enggak, enggak terlalu tebel enggak terlalu tipis kita layar dua ya ini dua terus ini juga um, kita hapus teman-teman jadi um, untuk elevasi di belakang ada jarak ketebelan atau elevasi lantai ya kita bikin lantai paling luar ini jadi memotong si pintu ini jadi untuk di sini kita singnya itu um, 60 cm ya teman-teman mungkin 60 cm jadi udah cukup nah ini sini buat taruh perabotan dapur oke okay. terus kita lihat kamar mandinya teman-teman ini kamar mandi di bagian sini ya um, jadi kan sebelah sini kita rencananya dibuatin kamar ya teman-teman kamar jadi um, posisi ini tuh kamar, lalu kamar mandi, jadi kita buat ini 3 meter, nah ini kesini lagi 2 meter 80, sorry 2 meter 80, nah ini kita ke dalam dulu, nah setelah itu ini kita masukin 2 meter 80 untuk kamar, nah pas ya, Nah, kita masukin 16 Nah seperti ini teman-teman. Hapus dulu yang tidak diperlukan juga hapus. Ini kita hapusnya. Oke. Ini kita hapus nih. Area ini. Jadi kita tinggal bikin. Uh, ini ke sini kita bikin garis baru harus majuin sekitar satu meter teman-teman. Nah ini kita offset lima ini untuk area ruang tamunya ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk pintunya sendiri kita offset aja. Kopi maksudnya kita copy pindahin ke sini. Nah untuk yang pintunya kita mirror ya teman-teman kita nah, mirror, lalu kita pepetin ke dinding sebelah sini ini juga kita kasih elevasinya ya teman-teman biar ada perbedaan ini area teks teras luar terus ini kamar jadi ada sisa jarak di uh, bagian sini cukup luas ya Nah, 3 meter teman-teman ini dimensinya masih belum kita atur ya teman-teman jadi kita coba membuat pengaturan dimensi itu dengan cara klik D enter nah kita hapus dulu nih yang tidak diperlukan seperti notif kita buat dimensi baru teman-teman kita hapus semua aja dari ini kita delete ya yep, kita delete juga kita kurup, ya standarnya aja teman-teman, ya iso ini kita nggak kita pakai ya oh nggak bisa nih teman-teman, karena kita lagi pakai mungkin ada yang dipakai, jadi ini harus kita ubah dulu ya dimensinya, sorry hapus dulu ya, d enter, disini kita bisa hapus nah kita udah masuk ke dimensi yang standar, kita setting bisa nih Nah kita settingnya, uh, misalkan teman-teman mau ganti ini dari arial ini kita hapus juga nih teman-teman Biar nanti nggak ketimpah sama dimensi yang uh, berbeda, biasanya itu nanti ada tumpang tindih kalau kita nggak hapus yang uh, sebelumnya Jadi kita bikin text e, -E, -E -H -X, atau namanya c-h -E gimana nih Nah ini txt, biasanya ini yang dipakai ya teman-teman ini juga Atau apa tebalnya kita nolin biar bisa kita atur terus ini kita masukin Kitaran uh, 1 mungkin Nah ini terus abu di atasnya nah, ini Sepertinya ya teman-teman Terus kita masukin 0,4 mungkin biar lebih kecil di atasnya kita tinggiin 0,2 mungkin nah cukup itu ininya kita nolin atau kasih dua angka di belakang koma ininya seperti ada video saya sebelumnya Settingan tinggal dua angka di belakang koma nah ini udah ya udah cukup itu aja yang mungkin oke okay. nah kita kasih dimensinya jadi ini, oh ini terlalu kecil teman-teman kalau terlalu kecil begini kita bisa dipindahin di properti terus kita mau ubah teksnya ya teksnya misalkan jadi 12 mungkin 12 lebih tebal oh seperti itu 12-nya berarti ini 11 jadi gitu teman-teman bisa diubah di sini biar lebih cepatnya ya jadi teman-teman bisa ganti ini ke layar dimensi ya ukurannya layar dimensi maksudnya jadi teman-teman mau ilangin angka ini bisa teman-teman jadi dengan D enter mau di V lagi Lalu kita ke ini, cuman ininya kita centang biasanya temen-temen, centang, ini centang, nanti dia akan hilang temen-temen. Yep. seperti itu teman temen Oke, abis itu DCO ya, maksud saya pengen copy selanjutnya. Hmm, ini, ini juga, sudah jadi, ininya juga daily. Bagian sini, sini. ini tinggal MA enter ini klik ini klik dia akan menyesuaikan nah untuk yang sebelah sini daily lagi bagian sini sisi luar ketemu sisi ujung nah, MA enter bagaimana udah bukan kita tinggal lubangin pintunya teman-teman pintu kamar mandi itu ada perbedaan sendiri teman-teman jadi pintu kamar mandi itu Ukurannya tuh 70 teman-teman bikin lagi baru REC enter di sebelahnya teman-teman 70 kali 70. habis itu kita export. Nah ini kita offset 5 cm. Oke, okay. terus yang di bawahnya itu 15 cm ketebalan dinding ya. Nah kita trim, trim ntar dua kali. Bagian bawahnya kita hapus ini juga. Ini juga, ini juga nah kita offset untuk daun pintunya 3 ini kita extrude nah ini kita trim habis itu kita buat garis A, enter nah, klik itunya. bagian sini di trim semua ya selesai di group nah kita pilih ini pintu yang nomor 2 kita rotate nah setelah rotasi kita pindahin ke sini teman-teman di kamar mandi, jadi, kamar mandi itu bagian yang elevasinya itu di bagian dalamnya teman-teman bukan di sisi luar, jadi kita uh, trim nah seperti ini teman-teman, kamar mandi, nih kamar, jadi kamar kita pakai yang ini tentunya beda, kita rotasi lagi oke, okay. ini ke sini teman-teman kita trim karena kamar posisinya sama ya, jadi kita nggak usah ada uh, batasan elevasi kita hapus semua yang di dindingnya. Ini setelah itu kita mirror, mirror, enter Nah kita dapetin center dari poin ini ya. Tak caranya tahan shift terus klik kanan. Nah setelah itu kita cari between two point. Nah kita baru dapet ini di tengahnya lalu kita trim teman-teman nah, trim semua nah, setelah, setelah ini kita bikin daun pintu atau jendelanya belum ya jadi kita bikin jendelanya teman-teman kita bikin jendelanya ukurannya misalkan saya pengen 1 meter kali 15 ketebalan pintu apa ketebalan dindingnya teman-teman nah setelah itu kita sesuaikan teman-teman di sini posisinya nah setelah itu kita bikin export dulu ya, export. Ntar ini 5 senti. Oke, ini udah jadi uh, jendela teman-teman. Jendela seperti itu. Ini juga kita copy ya di bagian sisi uh, kamar sebelah sini. Jadi mungkin kita takut di ujung. Caranya harus ini. Oh ini ada yang ke bawah tadi. Nah, seperti itu teman-teman kurang lebihnya dan untuk yang kamar di belakang kita uh, copy aja nah ini dia langsung ke dapur temen teman membela bagaimana mudah bukan jadi benah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 teman-teman langsung aja komentar di bawah ini ya Terima kasih nah ini saya akan memberi uh, beberapa item furniture nya teman-teman ini tinggal teman-teman kalau pengen yang sudah ada uh, itu bisa di design center itu dengan cara DC center ini di sini dia lengkap teman-teman teman-teman tinggal pilih aja mau yang kom oh, spesinya tempat tidur ya klik kanan copy teman-teman ditutup kita copy di sini eh kita paste sorry nah, sebelum kita paste kita masukin dulu skala enter kita masukkan ukurannya uh, 0,1 ya karena lebih dimensinya nah segitu teman enter lagi klik di sini serta itu kita explore ya, nah ini pintunya di sebelah sini jadi kamarnya mungkin uh, kita rotate ya. Kita rotate ke teman-teman, jadi seperti ini teman-teman, bagaimana? Ya rotate, cocok kan? Jadi kita mirror aja teman-teman ke sini. Nah, itu kita bikin uh, mungkin di sini adalah ruang tamu ya ruang tamu itu mungkin kita kasih kursi-kursi di sini teman-teman jadi kita bikin aja kursi misalkan uh, di sini dengan terus di juga nah kursi kan ada dudukannya tuh kita bikin nih di sini teman-teman dengan pl blue ini juga yuk yep. bikin ini kita sambungkan aja teman-teman seperti itu nah setelah itu kita bikin grup nah jadi grup taruh pojokan ya karena ini furniture jadi kita bikin garisnya itu yang lebih tipis teman-teman yang lebih tipisnya dimana ini ini garis A1 teman-teman sih ya satu si Jadi sisi yang luar itu kita masukin yang A3 karena dia dinding paling luar itu tebalnya beda teman-teman. Dia -teman, lebih tebal. Jadi untuk dinding paling luar itu kita kasih ketebalan yang paling tebal teman-teman. Nah, dinding bagian dalam ini kita masukin di A2. A2-nya kita MA aja ya fungsinya apa sih untuk begini giniin sebenarnya ini tuh untuk kerapian gambar aja teman-teman jadi kalau teman-teman lagi ngerjain project terus gambarnya layarnya itu sama semua garisnya itu nanti akan uh, membingungkan saja cara bacanya sih tapi itu uh, kembali lagi ke teman-teman kalau mau gambar yang profesional tuh emang harus pakai ketebalan garis teman-teman, ketebalan garis, terus warnanya kalau di print kan dia tetap monokrom ya. Jadi kalau untuk warna itu cuma tampilan di autocadnya aja teman-teman. Tidak perlu khawatir mau tampilan warnanya apa, tapi nanti pas di print usahakan pasti mono monokrom kecuali teman-teman printnya color. Nah itu aja sih. Nah setelah itu kita bikin aja di sini furnitur lain tambahan. Nah kita bikin otak di sini kita kasih LCD TV buat aja la la la la misalkan saya bikin longongan sini lagi di tv ini ya la la saya grup saya ganti lensanya yang lebih tipis di TV Sony nah seperti itu teman-teman ini juga a kosong satu ya kan jadi dalam seperti itu jadi ini yang toilet kita bikin toilet nah itu di sebelah sini teman-teman nah kalau untuk layout toilet itu kan enggak ada di sini kita bisa tambahkan teman-teman kalau uh, wastafel kan ada yaitu bestable itu bagian dari dapur kita aja teman-teman ro puter, terus kita putar. nah ini taruh di bagian dapur, bagian belakang, deket pintu oke, okay, kita deketin pintu nah, segini teman-teman ini kita trim aja seperti itu Nah untuk yang ini kita perlu tambahan lagi kloset jongkok atau mau pakai kloset uh, duduk Kalau mau kloset jongkok teman-teman bisa lihat cek di video saya yang sebelumnya Kalau mau pakai kloset duduk teman-teman bisa panggil lagi DC nya Itu dengan cara DC enter Nah kita cari di sini kloset nah ini di tampilan kitchen set ya jadi kita lihat hmm, center nah ini ada klosetnya ya jadi kita lakukan klik kanan copy nah, kita silang dulu terus kita paste di sini kontrol p nah di sini kita eh nah, skalain dulu ya es teman-teman S1 sorry kita paste di sini terus S1 0,1 Nah, itu kita klik selesai. Terus kita export ya. Ini bagian sini kita pindahin, dong teman Nah, karena posisinya estetikanya bagusnya seperti ini pas buka pintu langsung ketemu loss ya jadi jangan ada tematin toilet di depan pintu teman-teman kurang bagus nah karena ini klosetnya duduk jadi teman-teman nggak -teman perlu ada uh, elevasi di level klosetnya jadi buat aja bak mandi ini kita bikin join ya jenter kita offset ke dalam 8 cm lah nah ini jadi mandinya nah seperti itu teman-teman ini kerannya ada yang di sini teman-teman mau nambahin pakai nah, ini juga nggak apa-apa nah, untuk yang di bak mandi jadi kalau untuk center teman-teman itu klik kanan tahan shift dulu sebelum klik kanan tahan shift klik kanan nah nanti muncul between two point nah ini bagian ini klik pinggirnya klik ini bakal Center ya bagaimana mudah yang itu nah ini eh, ke ksql.com ya ksql.com anggaplah ini ksql.com ya bisa dipindahin ke sini teman-teman nah, tapi dirasa ya, jelek ya nggak perlu kita hapus aja Nah, setelah itu sudah selesai bikin denah teman-teman berikutnya kita akan lari ke potongan atau tampaknya. Jadi di sini sudah mudah bukan? Di sini sudah mudah kan untuk mengerjakan ini? Jadi selanjutnya kita akan lari ke tampak dan potongan ya teman-teman. Eh, disimpan video ini juga dibagikan ke teman-teman yang lainnya ya. Terima kasih untuk mengikuti videonya cek Gambar. Sering-sering mampir ya untuk video-video selanjutnya yang lebih menarik Terima kasih